Dunia mesti ada ujian Sekarang kita belajar Ada PTPTN, Orang bagi duit bulan-bulan Ada duit makan Mok mak masuk dalam bank Kita tak berapa nak rasa susah lagi Sebab kesusahan dan ujian ni Allah bagi ikut peningkatan umur Dan perkembangan akal kita Lagi meningkat umur dan berkembang Kemampuan akal kita Ujian akan jadi lebih berat bila kamu berkahwin nanti keluarga jadi lebih besar dia jadi double mak dengan ayah mertua kita itulah mak kita juga berkahwin je walaupun sehari maka itulah juga mak dengan ayah kita sampai kiamat tak boleh berkahwin dengan mereka walaupun kita dah bercerai dengan anaknya keluarga jadi besar adik ibak, kak ibak, abang lepas campur dengan adik-adik -adik kita maka ujian semakin banyak maka ketahui lah dunia ini ialah alam ujian Hari ini kita belajar Setahun sekali Allah uji dengan satu dua ujian Tapi bila masuk alam masyarakat Perkahwinan, ada keluarga Ujian itu dia jadi banyak Tak habis satu ujian minggu ni Belum pun selesai ujian yang minggu pertama Minggu kedua Allah bawa ujian baru Kerana dunia bersamaan dengan kesusahan Kita mula rehat apabila kita pergi ke alam barzah sekiranya hidup kita di taman syurga bermulalah rehat kita maka di situlah mula bagi orang mukmin untuk berrehat dia takkan tanggung dah masalah dia takkan tanggung dah keresahan di situlah bermula alam untuk dia rehat dan bersenang-senang sampailah ke dalam ke dalam syurga selama kita masih hidup saya dan kita semua pakah motivasi macam mana pun no nah? ustaz-ustaz kah duk berkasidah tiap-tiap bulan ke ada tiga mak tafiz ke dia tetap ada masalah cumanya tidak dizahirkan kerana dunia ini alam masalah alam ujian untuk Allah lihat dan berikan pahala di setiap ujian yang diuji oleh Allah subhanallah setiap ujian ada tiga tanda yang pertama Allah masih sayang orang itu ujian bersamaan dengan rahmat dan kasih Allah ada-ada orang yang tidak diuji Senang je hidup dia dah, dah daripada kecil Keluarga kaya Terus masuk sekolah Orang kaya-kaya International school Masuk universiti Kemudian jat, Mewarisi kekayaan keluarga Dia pun rasa Tak ada kesusahan dalam hidup dia Lebih daripada tu Ada orang Allah bagi dia Senang Sakit pun tak Orang yang langsung Tidak diuji oleh Allah ialah orang yang telah pun tidak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa itu bahaya ulama kata hati-hati jangan sampai Allah tak uji langsung bukan kita minta mudarat dan balah tetapi hati-hati, apabila kita mendapati diri kita sepanjang tahun itu, langsung tidak ada ujian daripada Allah Apabila Allah benci kepada satu orang, maka Allah akan membiarkan dia mem membuat kejahatan Dia tak taubat, dia tak rasa bersalah, dia tak taubat, Allah dah terlampau benci dekat dia Buatlah apa saja kejahatan, nanti kamu akan disiksa dengan, dengan teruk Sepertimana yang ditimpakan kepada manusia yang mengaku dia Allah Dia Tuhan Iaitulah Fir'aun Seumur so, hidup Fir'aun tak pernah sakit Bersin pun tak pernah Demam pun tak pernah Sebab tu dia memandang dirinya Bahawa dia adalah Tuhan Dia sebut Tuhan sekalian alam Dia tak pernah sakit Menteri-menteri dia sakit Kemuncak kemurkaan Allah Ialah apabila Allah tidak memberi ujian kepada seseorang Ujian sama dengan rahmat dan ingatan Allah kepada kita Tiap-tiap kali kena uji, kena ingat Allah masih sayang Nombor dua Setiap ujian menghapuskan dosa lama Dia membersihkan Bersih, bersih, bersih Sampailah dekat dengan ajal kita Kita telah pun bersih Waktu tu layak untuk menghadap Allah SWT Setiap ujian membersihkan dosa lama Nombor tiga Setiap ujian Tugas dia adalah untuk mengangkat seseorang Kedudukan seseorang Di sisi Allah SWT Kedudukan kita di dalam syurga tak sama Kalau semua masuk syurga insya Allah. Walaupun nisbah dia Seribu seorang sahaja Di padang masyarakat nanti Seribu seorang Siapa? Ahli syurga ni orang yang hati dia bersih Tak dengki dengan orang Kita tengok kawan pakai pen baru pun geram dah Baru pen kalau handphone Haa lagi ya Nak jadi ahli syurga no Hati kena bersih Hati kena bersih itu, itu nombor satu Setiap orang pada kita Tempat dalam syurga tak sama Sebab kemewahan itu tak sama Kemewahan tu tak sama macam mana tak sama macam kita hidup di dunia nanti nanti kamu dah kerja ni gaji 300 orang ni tak sama kadang-kadang 10 orang kawan duduk dalam satu sekolah ke 10 10 tu gaji tak sama ada kawan kita diploma ada kawan kita first degree dan ada kawan kita master maka gaji tiga-tiga orang ni tak sama ada yang dah bekerja lima tahun ada yang bekerja 5, 15 tahun lima dengan 15 tak sama ijazah bahagian pendidikan Islam dengan ijazah perakaunan gaji tak sama Kawan kita ijazah bahagian sains First degree sains Kita pun sains juga Tapi tak sama juga sebab perkhidmatan tahun tak sama Macam itulah juga di dalam syurga Tiap-tiap kemewahan tidak sama Ada orang 10 juta sebulan Kuasa belanja dia dalam syurga Ada orang 20 juta, 30 juta Kuasa berbelanja Kerana dalam syurga ada belanja Seperti kehidupan dunia Macam kehidupan dunia sama Ada kehidupan Melihat Bercakap Makan Berjalan Berlari Bermain Mendengar nasyid Membeli belah Semua niatmat itu Sama je macam dalam dunia Cuma bezanya dalam syurga tak ada orang miskin Semua jutawan Orang terakhir masuk syurga pun Kekayaan dia adalah Seperti dia memiliki Sepuluh buah bumi Bumi ni Sepuluh biji dia ada Lelaki terakhir Masuk syurga yang merangkak Nabi tengok dia, Nabi kenal Bukan dia bukan sahabat Cuma Nabi nampak muka dia Nabi kata aku kenal mukanya Cam lah Nabi cam Bila nak masuk syurga Sebabkan dia yang terakhir Allah pun tanya kepada dia Ingat tak dulu ketika hidup di dunia Dia kata ingat Ingat tak kemewahan dunia Dia kata kan hari ni Kita tahu siapa orang paling kaya Di Indonesia siapa Di dunia siapa Siapa lagi jutawan-jutawan yang ada Kita ingat Maka waktu tu Allah SWT pun sebut kepada lelaki ini, Aku berikan kepada kamu Kemewahan satu bumi Dua kali ganda Tiga kali ganda Empat kali ganda Lima kali ganda Sehinggalah Sepuluh kali ganda Lelaki ini pun bersuara Ni lelaki terakhir Dia kata atas harubi, atas harubi Wa anta rabbul alamin Dia kata Maca, Macam mana kamu mempermain-mainkan aku Sedangkan kamu adalah Tuhan sekalian alam dia ingat Allah perli dia Dia ingat bila Allah sebut aku nak bagi kekayaan kepada kamu Seperti mana kamu memiliki satu bumi ni Dua kali ganda, tiga kali ganda Sampai Allah sebut sepuluh Dia kata atas kharubi Ataupun atas tahziubi wa anta rabbul alamin Bagaimana seorang Tuhan sekalian alam mempermain-mainkan aku Dia tak percaya Tapi itulah kekayaan yang Allah berikan kepada lelaki yang terakhir Masuklah syuruh